pok sama pungnya uh, Woi, hi tumbuh. Tengok sini. Tumbuh guys pula. <laughs> Jangan dikit-dikit aja, Bang. Ambil lagi, cabut lagi. Kayak bunga itu dikit-dikit. Jangan dari situ ya, ini ini cabut. Begini, Bang. Begini, Bang. Ya, diletakkan. Tengok sini. This must be tersungguk ada nuakna, wih mantak kali dia nampet. Makasih ya pung yang dulu, makasih ya pung ngajarin aku bilang dulu, bilang do, masalah kita lah kajo. Mulai tidak pung bilang, ngajar aku kajo. Mulai gue udah ngumpul bilang. Tunggu <tumbuh> ya padi bilang sampai. Oke. Ya, terus. Terus tunggu. Babe tadi hilang nih. cepat tunggu ya. Heeh. Enggak apa-apa, jalan terus. ani capek, ngapain baru baru ngapain bapak, baru ngapain? Tanam tadi, coba mana tangannya? Kacit kamera, baru apa? Baru ngapain? Tanam? Tanam oh mantap terus, bagus. Pegang sendalnya, nggak usah dipakai, pegang. Dua-dua, bapak dulu.